Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nikmatullah ta'ala kusalli wa usallim wa ala aalihi wa rasulihi wa ala ta'him nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala aalihi wa sahbihi ajmain ashhadu an la ilaha illallah allahumma salli wa sallim wa wa alihi wa sahbihi ajma'in qul allahumma a'lamni fi kitabi kariim billahi bil asma'il Odo kau ya Hadirin, hadirat, Bapak, Ibu, jamaah, pengajian yang ini Alhamdulillah kita semuanya diberi oleh Allah kenikmatan yang tak terhingga. Nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat, nikmat sehat jasmani, dan nikmat sehat rohani hari ini diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan hari ini juga diberikan oleh Allah terus kepada kita sampai akhir hayat. Bapak dan Ibu, Dara sekalian, kita akan menghabarkan Kabar dari Allah melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah bahwa yang pertama kerugian orang-orang yang tidak membenarkan Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa kabar orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawa Rasulullah itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah mereka ini kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka ketika dihadapkan kepada Allah ada suatu peristiwa yang sangat mengharukan. Lalu Allah pernah mengatakan dalam Quran surat Al-An'am di ayat 30, Allah menyatakan kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, Alay sahada bilhaq bukankah kebangkitan ini benar? pola polu mereka itu mengatakan bala iya ya Allah sungguh benar wa maka Allah menyatakan kepada mereka nah sekarang sekarang rasakan adab rasakan disebabkan kamu dulu mengingkarinya kamu tidak percaya sekarang terjadi kan kalau peristiwa itu kita akan diberitahu oleh di Allah nanti melihat mereka maka Allah menyatakan di ayat 31 di surat Al-An'am itu menyatakan Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah hatta idha ja'ad musa'atu baltadan sehingga apabila kiamat itu datang kepada mereka dengan tiba-tiba, nah datangnya kiamat kan tiba-tiba, tidak diberitahu dulu. Jadi orang-orang ya sedang, sedang seperti ini, yang ke sawah ya ke sawah, yang berdagang ya tetap berdagang, yang ke pasar ya, setiap hari ke pasar. Yang jadi pembantu di toko, ya, jadi pembantu juga di toko. Jalan terus yang jadi pegawai negeri, ya, jalan terus yang mahasiswa, ya, jalan terus yang anak sekolah, ya, jalan terus seperti ini. Tahu-tahu kiamat begitu aja, sehingga digambarkan dalam hadis itu orang sedang... Menjual kain sedang digunting kainnya, kiamat. Itu namanya baga. Kiamat itu datangnya tidak diberi, tidak Allah tidak memberitahu datangnya kapan, hari apa juga tidak tahu, jam berapa tidak tahu. Tapi tanda kiamat yang besar itu. Sudah dibuat oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah. Salah satu diantaranya antaranya keluarnya dajjal, keluarnya matahari dari barat ke timur. Pada sekarang, matahari dari timur ke barat, keluarnya yakjud, makjud nanti akan. Uh, apa, dimunculkan oleh Allah menjelang hari kiamat itu tanda yang besar tanda yang kecil sekarang sudah banyak. bapak ibu sekalian lalu datangnya hari kiamat itu bakta mereka begitu kedatangan hari kiamat yang tiba-tiba itu rugi mereka yang hidupnya mendustakan ayat Allah mendustakan Rasulullah. Lalu orang itu mengatakannya dan kalau ketika kiamat itu datang, mereka mengatakan, ya kas rotana alama farudna fiha alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat ini Jadi pengakuan mereka itu menyesal. alangkah besarnya penyesalan menyesal besar karena sudah tidak ada tidak ada kembali lagi kiamat kan jauh ya masih jauh, Dan kalau dari sini masih jauh tetapi, menurut umurnya, alam itu sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Nah, jauh menurut kita, karena dihitung dari satu tahun, dua tahun, tiga tahun, dan seterusnya. Tetapi, itu amat dekat dibanding dengan umurnya dunia, gitu loh. Maka, Bapak Ibu sekalian. Mereka mengatakan alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat itu. Bian aku apa kok gak percaya di noki kiamat. Kok aku biar percaya di no kiamat pasti akan mempersiapkan kehidupan saya dulu waktu di dunia untuk hari ini. Itu namanya penyesalan. Bapak Ibu, mari kita gambarkan ya, rasakan kita rasakan kalau kita misalkan nyawa ini dicabut sebelum dicabut itu kan luar biasa sak, takutnya manusia luar biasa wong lek ade dicabut nyawane iku deg-deg deg-deg lere cegot-cegot bakar karuan gitu loh Pak jenenge jantung itu berdebar-debar kemudian mata berkunang-kunang apa pikiran tidak konsentrasi tidak bisa berdiri, bisa-bisa duduk. Badannya lumpuh. Itu mau dicabut nyawanya itu seperti itu. Rasulullah itu pingsan. Lho. Rasulullah mau dicabut nyawanya itu pingsan. Ini Rasulullah. Sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin dari kesalahan itu dihapus. Rasulullah itu seorang yang bebas dari dosa, dari salah. Bapak Ibu sekalian, mau dicabut nyawanya itu pincang. Maka ketika pincang dicabut nyawa selesai. Terus ayo digambarkan awake di Dibawa saudara-saudara kita kemudian diletakkan di dalam tanah. Terus dipendam. Dikumpulkan dengan orang-orang yang sudah mati yang sebelumnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita sudah berada di sana, kepingin balik jadi ingin kembali ke alam yang terangnya. Tapi tidak bisa. Berarti betapa sesak itu doa. Kalau mereka itu punya tanggungan, yang tanggungan itu akan menyiksa dirinya. Sesek dodo ini. Perasaan dikepingin balik, tapi gak bisa. Kalau orang yang beriman kan beda. Orang beriman itu, cabun nyawanya di konang langit. Sampai di langit pertama itu, ditanya oleh para malaikat, waduh ini, rohnya siapa kok baik sekali, baunya wangi. Dijawab oleh yang bawa roh itu, ini rohnya bulan si bulan bin bulan tolong bukakan langit pertama bukan langit kan bapak ibu saya naik begitu juga langit kedua, langit ketiga, langit ke sampai ketujuh sampai langit setuju ada kalimat hambaku roh hambaku yang baik ada rekom Mbak Bu. ada rekomendasi Letakkan hambaku ini kepada tempat yang tinggi, namanya Iliyin. Tempatkan di tempat yang tinggi, Iliyin. Nah, bapak, -Bapak Jalian, terus diturunkan, kembalikan ke bumi, ke alam, alam barza. Lalu proses dengan malaikat mungkar dan akhir. Setelah itu, hamparkan pada hambaku. Karpet dari surga, baunya wangi. Dia diletakkan di situ, kemudian ditemani oleh orang yang tampan. Baunya wangi, menyenangkan. Ditanya, "Siapa kamu?" Saya adalah amal perbuatanmu waktu di dunia. Aku akan menemani kamu sampai hari kiamat." Lalu orang ini diletakkan di satu tempat, luasnya sejauh mata memandang. Luas jauh mata memandang Kemudian ada hadis yang menyatakan No, karena namul ars. Tidurlah kamu seperti tidurnya mantan baru Subhanallah Nikmat Lain dengan yang Orang yang kufur kepada Allah Orang yang kafir, orang yang munafik orang yang durjana Begitu mati Sudah mulai susah Sumpah bodohnya Dada narasanya kayak meledak. Kepingin balik saja ke dunia untuk perbaiki diri. ndak bisa. Kenapa? Sudah mati. Kontrak hidupnya sudah nggak ada. Indah ke alam lain. Prosesnya sama seperti itu. Sampai di langit pertama ini rohnya siapa ini? Buruhnya semacam ini. Baunya ndak enak ini. Dijakup oleh malaikat yang baru itu. Ini rohnya bulan bin bulan. Tolong dibukakan langit. Tidak dibukakan. Langit pertama enggak dibukakan. Kemudian jatuhkan dari langit. Jatuh baru ke bawah. Tanpa parasit. Bapak. Waktu itu kok langit pelunting-pelunting-pelunting. Jatuh dari lantai tujuh aja. Cerot begitu. Mati bang Sekarang jatuh dari langit. Enggak ada kematian. Tidak. Sampai ke bawah. Nah setelah itu proses dengan Malaikat akhir Gaison jawab pukul Dengan palu Terdiri dari besi yang kalau Dipukulkan gunung dalam hadis itu Sebutkan gunungnya Jadi abu ini dipukulkan di Kepalanya orang itu Menjerit dengan Sejerit-jeritnya Tetapi nggak mati Lalu diamparkan Karpet dari neraka panas karena datanglah orang yang jelek rupanya menakutkan ya, baunya tidak enak dia mengatakan siapa kamu kamu baunya tidak enak rupamu jelek menakutkan aku adalah amal perbuatanmu waktu di dunia lah ditemani kau yang unik lo bisa awak ini tenang lo turu kuburan terus ditemani sesuatu yang menakutkan Bang. dalam keadaan gelap yeah. lalu orang ini disempitkan kuburannya dijepit dengan tanah karena diletakkan di sijin Bang. ada rekom dari atas letakkan roh ini roh guru ini kepada sijin sijin itu tempat yang paling dalam di bumi dan menjepit orang itu nah hari itu bapak-bapak sekalian orang-orang yang kafir hari itu mulai mendapat dia sibuk karena mendapatkan uh, siksa kubur yang bergantian sampai hari kiamat kalau kita cerita misalkan menceritakan Fir'on, on sampai hari ini terus disiksa, tidak berhenti kalau kita menceritakan Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang memusir Rasulullah sudah mati yang diceritakan ini sudah mati. Hari ini masih menjerit-jerit mereka. Ketika kita ngaji di sini, mereka masih menjerit-jerit di alam barzaj. Cuma kita tidak didengarkan oleh Allah telinga kita. Yang, yang tidak didengarkan itu dua makhluk, sekelompok makhluk manusia. Dan kelompok yang kedua adalah makhluk jin, Tidak didengarkan. Bapak dan ibu dari sekalian, mereka mulai sibuk, tidak pernah tidur. Sedangkan orang-orang yang beriman, beramilus solihah, ditidurkan oleh Allah seperti tak tidurnya manten baru. Beda bapak. Karena itu Allah menghabarkan. besok orang yang Kadzabu bilika ilah Orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah menimni orang itu akan mengatakan Alangkah besarnya ya hasratana alam Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat Lalu Sambil mereka itu memikul dosa-dosa di atas punggungnya Sambil memikul dosa Jadi proses di alam barja ini selesai sampai hari kiamat Terus saat siksa itu tidak pernah berhenti Sedangkan orang itu butuh istirahat Butuh tidur Butuh tenang Orang kafir sudah tidak tidur, tidak tenang Mendapat siksa yang tidak pernah mati juga tidak akan pernah mati. Nah, mereka membawa, memikul dosa-dosa yang uh, dilakukan waktu di dunia itu di atas punggungnya. Alasa amayazirun. Ingatlah, amat buruk apa yang mereka pikul itu. Bapak dan Ibu dari sekalian, nah, di tafsirnya Ibnu Kasir itu menyebutkan begini. tentang ayat 31 ini Ibnu Kasir menyatakan Allah menceritakan kerugian yang dialami oleh orang yang mendustakan adanya hari pertemuan dengan Allah kejiwaan mereka apabila datang pada mereka itu hari kiamat nanti cara tiba-tiba dan penyesalan mereka atas kelalaian mereka terhadap amal perbuatan yang jahat yang pernah mereka lakukan kalau di dunia ini kan orang tidak percaya pada dia akhir kan nggak terasa tuh bang, badannya yoga linu yoga, yowonge yoga elek yong malah dasian kadang-kadang oke, pakaiannya baik kurangnya bersih ya gemuk, ya sehat Kenapa? tapi dosa itu akan membawa kecelakaan mereka selama-lamanya karena itu ketika Allah menghabarkan kata idha ja'ad atau balta kalau datang hari kiamat tiba-tiba mereka mengatakan yahas rotana wahai kiranya mafarrot nafiah wahai kiranya besar penyesalan kami terhadap kelalaian tentang ini artinya begini penyesalan yang mereka ucapkan itu tidak ada artinya tidak ada artinya apa? terus terjadi kalau di Surat 6 Ayat Dua Tujuh kalimatnya kan begini: itu, kalimatnya itu, begini itu, walaupun itu, walaupun itu, walaupun itu, nah, Nanti ya, Rasul. Kalau kamu melihat posisi mereka dihadapkan lu masuk lumasuk belum masuk masih dihadapkan. Terus, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, aku aku oke, ke dunia oke, oke, Allah oke, Hidup di dunia ini tidak kenal Allah. Kalau mereka itu munik, kiranya kami dikembalikan ke dunia. Lalu, noten. mereka menyatakan, "Kalau saya dikembalikan ke dunia, saya tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami." Seperti yang dulu saya mendustakan ayat, enggak, saya tidak akan begitu. Masa bebasnya. Dan orang itu mengatakan itu menjadi orang-orang yang tentulah kamu melihat suatu yang berlima. Kalau saya dibalikan ke dunia, saya tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Untuk aku akan menjadi orang yang beriman. Ya Rasul, kalau kamu melihat mereka seperti itu. Wah, wow, sangat mengharukan ya Rasul. Sangat mengharukan. Lalu, di ayat lain, di surat 21, surat Al-Ambiyah, di ayat 97 itu Allah menyatakan itu <tuh -tuh wa qadara bal wa'dul haqq fa idahiyashatisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin wa oh. dari ah dekat r Hari yang berbangkit itu dekat. Allah menyatakan dekat. Dekat itu, Pak Bu, artinya pasti. Walaupun kurang seribu tahun misalnya, karena dekat itu menurut kampus, artinya pasti. Mati ini udah kan Mati. Mati itu pasti gak? Dekat. orang yang kafir kalau mati akan disiksa oleh Allah itu benar gak? pasti itu dekat orang yang beriman dijanji oleh Allah pasti dijanji akan dimasukkan ke dalam surga pasti itu juga dekat nah sekarang mereka mengatakan ketika pada, pada hari dibangkitkan itu kaget pak bu mereka Loh. ada temenan hari berbangkit padahal waktu hari mereka gak percaya mereka jalanin hari berbangkit ya logika mereka nge, ini gambarannya contoh gambarannya rugi mereka kalau di ayat surat 36 surat Yasin, logika mereka itu mengatakannya, misalkan di ayat 78, wa surat 36 ayat 78. Lupa kejadiannya itu artinya dia itu asalnya apa, terus dia paham lupa. Iya, manusia itu asalnya apa? Ada apa? Asalnya apa? Air kan? Air, air, air yang ini air. Ini air, air Kita ini kayak sale air, Pak Bu. Tapi kok iso ngatur soalnya ono nabo, ono tulangnya, ono ototnya, ono dagingnya, bisa berdiri. Dua air lo nih, bahasa gila apa nih? Kalau kita ini sudah mati, dimasukkan ke dalam tanah, dagingnya nte, tinggal nabo nih, tulang, tulang nih kuasalin nabo, air juga, dia lupa, lugi ingetan Lumusuk tulang belulang, kalau kiri, iso balik jadi uang. Mana Allah menyatakan itu? Begitu, dan, dan dia Oke, lalu berkata, "Ngatil siapa?" tulang yang diambil dari kuburan itu Pak Bu cukup betulnya Rasulullah kalau bahasa saya Pak Bu, bahasa bebasnya Muhammad masa tulang belulang begini, hancur seperti ini akan jadi manusia lagi nanti dibangkitkan ya nggak mungkin wong tulang belulang seperti ini nggak logis kamu gitu loh bahasa bebasnya akal mereka itu, bayanya berpikir seperti itu tapi dia lupa asal kejadiannya, tulang belulang itu asalnya apa? apa asalnya kan air jadi kalau kita ini berdiri, ini asalnya air apa? kok bisa berdiri? karena ada tulang tulangnya ikan itu yang di dalam air, ya asalnya air juga, sama lho ada tulangnya Ikan paus, tulangnya besar-besar. Jangan ikan paus. Ikan yang itu Yang di bumbu kuning-kuning itu namanya apa? Kenapa? Mangut. Yeah. Iwaknya jeneng ini. Iwak mangut, ya. Wow, mangut tuh. -tuh. tuh. buat besar sekian. Tulangnya ya keras. Wab. Padahal asalnya juga air. Sama nah dibentuk oleh Allah seperti itu nanti kita dibangunkan lagi oleh Allah persis ini dikembalikan makanya Rasulullah dikali jawab gini ya Rasul jawaban pikirannya wongiku anjini cetek bahasa kulawaku jawaban gini Kul, yuhyi haladhi angsa'aha awwala marah wahuwa bikul licholkin alim ayat 79 Dia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan yang Oh. Kamu dulu waktu di dunia diciptakan yang pertama itu, kamu nanti dihidupkan oleh Allah seperti waktu hidup di dunia itu. Jadi tulang-tulangnya ya iki, pipine ya iki, alis e ya, iki, batu ya Balik, Pak Bu. Lalu ayat itu menyatakan Allah mengetahui segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Bapak Ibu sekalian di ayat ini di surat 21 ayat 97 ketika mereka melihat hari kebangkitan kebangkitan temenan awa isi ngomong kayak ya dibangkitkan badannya ketika dibangkitkan terbelalaklah kaget Pak Bu mereka itu terkejut dengan terkejut yang sesungguhnya kejut kenapa terbelalak lalu mengatakan di ayat 97 surat 21 dan Nggih. Mari kita. Nah, bunyi ya teman-teman. Alhamdulillah. Selama kami, sediumnya kami adalah dalam ramai ini. No. Betul. Mboten balik-balik. Aku biyen kok lalai tentang ini. Kenapa saya dulu tidak memperhatikan bahwa ada pertemuan semacam ini. Eh bahasa bebasin. Saya sudah pernah dengar juga, mboten. Maka ketika orang apa uh, menyesal, itu di ayat lain itu menyatakan, gitu, dihabarkan oleh Allah di surat 35, surat Fatir. Ya. Itu di ayat 37 itu Allah menyatakan gini wahum yastorikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholikan ghaira alladhi kunna na'mal na oke, oh, diterjemahkan dan mereka keteriak di dalam orang ini oke, riaknya begini ya betul. No. ya Allah saya kembalikan ke dunia kalau saya dikembalikan ke dunia saya akan beramal soleh bukan amal yang dulu saya lakukan waktu di dunia waktu hidup itu akan berlainan ya Allah saya nanti akan beramal soleh yang berlainan dengan dulu pohon ya. ini jenis ini apa? penyesalan kan? Tapi ada ada pikmanya enggak penyesalan itu nggak ada gunanya. Akhirnya Allah bertanya, awalam nu amir ghum mayat ada karufi haman ada karo. Pertama pertanyaannya Allah itu. Oh. Kalau mau berpikir, tentang pikiran, kalau mau berpikir, apa gak cukup umurmu tak panjangkan hidup? Kamu kan saya panjangkan umurnya lebih dari 30 tahun. Itu kalau berpikir, sudah cukup untuk berpikir. Anak mahasiswa itu Pak Bu, itu kalau lulus S1 itu kira-kira umur berapa? Ini? Lulus S1. 20-23 ya. padahal Lulus S1 itu pikirannya sudah cemerlang itu Pak. cemerlang kalau di diundang ke ILC begitu dia bisa bicara nah, contohnya ketua BEM misalkan diundang ke sana dia bisa berbicara lantang sebagaimana orang dewasa yang di atas umur itu itu S1 Bapak. kalau tambah S2 misalkan tambah 4 tahun lagi kalau 23 ditambah 4 umur 27 itu sudah dosen S2 nah mereka cukup berpikir makanya Allah bertanya apa tidak cukup kami memanjangkan umurmu itu bagi orang yang berpikir untuk menggunakan akal pikirannya gak cukup tak Si nomor dua pertanyaannya wajah akumunad nadir pertanyaan dua oh. apakah di masa hidupmu waktu itu belum ada orang yang memberi peringatan kepadamu. Apa enggak ada tokoh masyarakat di daerahmu itu yang memberitahukan tentang keesaan Allah, memberitahukan tentang pertemuan hari kiamat begini? Apa enggak ada ustadznya? Apa kamu dulu tidak pernah melihat YouTube? YouTube sudah beredar sekian banyaknya kamu tinggal, tinggal mengakses saja tinggal memilih siapa yang bicara apa gak tau no. Kiai ini ustadznya pertanyaannya nomor kedua kira-kira mereka jawab aja kira kira kurang kafir iya ya Allah sudah ada nah, seperti ya Faduku fama li dholimi namin nasir di ayat berikutnya nah rasakan sekarang adab ini rasakan terus tidak ada penolongnya inilah sebuah penyesalan yang mereka lakukan besok akan terjadi semacam itu bangga suara di ayat lain itu juga disebutkan misalnya di surat 39 ayat 55 sampai ayat 56. Wat aksana aksa ayat wa antum la sebelum eh, datang sebelum datang siksa kepada kamu tiba-tiba ikuti dengan sebaik-baiknya yang diturunkan kepadamu. Napa Yang diturunkan kepadamu itu Al-Qur'an. Ikuti Al-Qur'an sebelum datang siksa yang datang tiba-tiba sedangkan kamu nggak menyadari kalau itu nanti akan terjadi seperti itu antakula nafsun ya khasrata alama farrotu bijambillah waingkuntulaminana sahirin di ayat 56 supaya kalau kamu mengikuti dengan baik, nanti tidak akan mengatakan seperti ini. Biar tidak mengatakan seperti itu. Biar tidak mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Biar tidak mengatakan gitu. Ikuti sekarang. Yang diturunkan oleh Allah namanya Quran berarti kita ini bapak-bapak disuruh taat pada Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril itu. Biar tidak mengatakan seperti itu dan ditambah pernyataan yang itu. Sungai, termasuk orang. Biar oh, ya tidak mengatakan seperti itu, aku dulu kenapa kok mengolok-olok agama Allah? Kenapa saya dulu mengolok olah orang-orang yang mengikuti yang diturunkan oleh Allah, namanya Al-Quran? Itu sejak dahulu, Pak Bu. Ke zaman Rasulullah itu sudah seperti itu, mereka yang akhir. Mengolok-olok orang yang mengikuti Al-Quran, mengolok-olok Rasulnya. Okay. Mengolok-olok orang yang taat kepada Allah. Sekarang ada nggak orang mengolok-olok seperti itu? Banyak. Sampai hari kiamat, Bapak. Masih ada sampai hari kiamat. Sampai ada orang yang mengatakan, mau kaji itu, kodok ambil arek cilik memeti pak baju memeti dulinan, dhulinan marikunu watu diambungi maksudnya itu kan mereka itu kan mengolok-olok oke kalau melempar jumrah itu dikatakan begini itu seperti anak kecil lari-lari terus melempar jumrah melempar jumrah akoba lempar jumrah, ulah, usto kok sepertinya anak kecil aja namun wala-wala orang yang seperti ini paling tidak keluar dari islam murtad itu walaupun perbuatan semacam itu diperintah oleh Allah itu bahkan ada jaminan Rasulullah menyatakan Al-Hajjumaruk Mabrur haji yang mabrur yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya dia termasuk lari-lari kecil dari sofa ke marwah berputar mutari ka'bah melempar jumroh, itu kalau dilaksanakan sesuai dengan syariat dan rukunnya syarat dan rukunnya itu kalau pulang mabrur itu wong sing mabrur La jannah. Tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Luar biasa Pak, Bu. ketok melayu-melayu, ketoknya lempar jumrah, tapi dia dijamin oleh Allah surga. Kalau dipertahankan kemabrurannya. Karena mabrur itu bukan terus datang dari Mekah, Madinah terus datang ke ke Tanah air, kemudian mabrur dewi atin, bu, saya dewi ini bu. Jadi kalau dulu itu konsentrasinya ketika ibadah kepada Allah di, Mek di Mekah itu seperti apa, maka di sini aplikasinya. Lagian waktu sholat sholat di zona nangis nah, iso nggak konsentrasi nangis seperti itu. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji pulang, menjaga kemabruran itu pak mau berbuat yang tidak benar, dia ingat saya sudah melaksanakan ibadah haji, saya tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maksudnya itu mabrur, itu kalau dipertahankan sampai mati surga mabrur itu saya hilang, mereka tidak dipertahankan Jadi kembali ke ayat niki, penyesalan itu dia akan berarti. Kenapa? Sudah terjadi. Karena itu kita datang ke sini, Bu, diadakan suatu semacam ini, namanya saling mengingatkan kepada kita semua itu diingatkan agar tidak terjadi di belakang hari nanti penyesalan. Mulai sekarang dipupuk, ditunjukkan, pulau kepastian yang disampaikan oleh Allah ketika orang yang kafir itu orang yang durjana itu akan mengatakan seperti itu itu kepastian artinya benar-benar akan terjadi sekarang diberitahu kita bahwa oleh Allah diberitahu itu kalau mau ngaji begini walaupun ada ayat memberitahu, tapi kalau enggak pernah dikaji, tahu enggak? enggak tahu enggak aku bedakan Panjenengan datang ke sini ada ayat ini, panjeningan tulis kemudian nanti di rumah, dikaji lagi banyak bedakan dengan orang yang tidak datang ke sini tahu enggak ceritain enggak tahu Oke, okay. itu beda. Dan itu Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, tadi, tapi diaplikasikan isinya Quran itu dalam kehidupan. Kalau ada ayat seperti ini, aplikasinya seperti apa? Kita berhati-hati. Akan melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh sebelum terjadi penyesalan. Karena tahu ayat ini, pemberitahuan dari Allah. Bahkan, orang-orang yang kafir itu, Bapak, digambarkan hidupnya di dunia saja. Di dunia. Di surat 6 ayat 125 itu Allah menyatakan. Bama yuridillahu <coughs> ayah diyahu yasroh islam <coughs> nama surat 6 surat al an'am ayat 125. Terima kasih. yang Allah itu kalau mengendaki orang itu mendapat petunjuk dikehendaki itu artinya karena orangnya mencari petunjuk karena orangnya mencari petunjuk dikehendaki oleh Allah mendapat petunjuk terus ya Allah ya. dia akan menguatkan Islam karena mencari petunjuk diberi petunjuk oleh Allah sebaliknya dikendaki kesesatan itu karena dia milih jalan sesat dia tidak mendatangi petunjuk memilih jalan sesat maka dikendaki oleh Allah terasih Allah misalnya Allah menjadikan keadaan sesat lho jadikan dadanya sesak sempit orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah nih bang, ruang kafir, ruang munafik, ruang durjana, kuripeng gak tenang menurut ayat ini hidupnya gak tenang, kata orang tenang tapi gak tenang sesek, doa-doa ini usah sesek, coba masih punya harta banyak, coba kayak akhirnya mereka menghibur diri ke kebun binatang boleh mari kebun binatang guyu guyu dulu boleh sumpak mana akhirnya kuda mana nangune di <laughs> oke okay. ah mau guyu guyu nongko nongko dulu boleh sumpak mana uripe sumpak kayak ngadepi dunia ya sumpek ngadepi dunia ya sumpek ngadepi urib ya sumpek nanti ngujuhnya ngujuhnya terpaksa bukan segar dari hatinya tapi dipaksakan untuk tertawa agar tidak kelihatan sumpek tidak kelihatan sempit sesak sesaknya itu sampai digambarkan oleh Allah sesaknya sesak mereka nih banggu. digambarkan oleh Allah seperti so, seperti mendaki ke langit penjalan kalau naik tangga ini sampai 4 kira-kira ngos-ngosan -kira. kalau mendaki sampai ke langit sumbo jebol dodonnya begitu rasa sumpeki mereka karena apa? karena mereka tidak beriman memilih jalan sesat orang itu kalau memilih jalan sesat takut takut, dengan alam takut mau bertindak sesuatu, takut mau pergi itu di oh ini hari ini loh hari ini kalau dihitung menurut Jawa itu seperti apa? Ono Senin Wage, Ono Kliwon, dihitung, Mbak Bu. Wah, cocok terus. Begini, gak enak dinani gitu. Sumpek, Mbak Bu. Dengan hari saja lu sumpek. Gitu deh. Orang itu kalau nggak beriman itu ya, Pak. Tanai loh, tanah, tanah ya pekarangannya deh kan sudah dipatoi, patoi, patoi iya kalau itu ditumbuhi, tumbuhan yang agak lama tidak dibersihkan ini aku lihat bahasai beriki, jenengi, gerumbul kenapa? kenapa? tidak, nah, gerumbul kan? Ah, namanya gerumbul orang itu kalau tidak beriman takut pak bu dengan gerumbul itu dengan tanaman sing banyak terus jarang dibersihkan. Dengan itu lo takut. Uskupnya Uribe udah sumpah, mana? Popo manek Apalagi kalau orang itu akan membuat acara hajatan, doa hajatan apa saja. Wah rumput bang, rumput sekali ada sampai kehidupannya itu digantungkan oleh gunung kehidupan itu digantungkan oleh laut oke, kadang-kadang kehidupan itu digantungkan oleh tanah yang munduk begitu, di tengah-tengah tanah yang datar ini bahasa kenapa ini bahasa kota ini itu jadi gomuk gomuk nih gue di tanah yang datar ada tanah yang munduk gitu. ada yang tanah yang apa ini menonjol takut dengan tanah yang menonjol itu terus pokoknya semua, semua itu jadi takut dia itu seperti mendaki langit sumpahnya seperti ini. di akhir ayat kaghalika yaja'allahu rijaksa ala ladhina layu'minum kegitulah Allah menyebabkan Singkat, beriman, siksa, siksa itu di dunia lo sudah diberi siksa semacam Mau berbuat apa-apa itu nggak berani. Aku takut nanti diganggu oleh yang menunggu desa ini. siapa sih nunggu desa, Pak Luhur itu, <laughs> yang nunggu desa itu Pak lurah itu, pamong-pamong <laughs> desa itu takut dengan yang menunggu desa akhirnya dengan ketakutan itu membuat makanan seolah-olah seolah-olah seolah-olah disampaikan diberikan kepada mereka karena mereka tidak kelihatan ya seolah-olah dimakan seolah-olah tapi gak dimakan ya woto kadang-kadang buju ya dirinya ditipu ditipu oleh keyakinan contoh ya okay. oke okay, contoh kalau ada orang yang di Wonosalam ini mencintai orang Lamongan, oke okay, mencintai orang Lamongan itu kalau mau iring-iring loh bu manten itu ya diantarkan Baik, banyak itu tanya, kamu nanti lewat mana nak? Oh anu, lewat Jombang, Ba. Do, lewat Jombang. Ojo, oh, no po Mbak. No Jombangku nang Lamongan sana. Kalau ke Lamongan itu melewati Gunung Pegat. Anakmu ini baru nikah, kalau melewati Gunung Pegat bisa pegat anak-anak takut sudah ini lho sudah takut dengan gunung pegat gunung pegat itu kan gunung di diketok di gedalan biar ndak naik kendaraannya, biar ini diketok, jadi ini gunung pegat Bos sudah menonton, ini ini akan tetan maun ini akan gresik Do, ojo. Nopo, ba, kau ngelihat lewat hutan mesti ngelihat jagung. Nuo ngono kali gunting. <laughs> Kalau kamu lewat iwo jagung lewat kali gunting, anakmu baru nikah nak, jangan lewat kali gunting kegunting nanti. <laughs> Katanya yang punya anak, ba, nggak ada jalan malih, ba. Lewat Kulon, Banten Cakat, Lewat Tetan ndak bisa. Lewat atas dada kapal terbang di Lamongan itu ndak ada, bang. Lak gak si Tony kah ini, bang? Terusnya apa, bang? Cek ini aja, ngono diatur karo bang. Nah, kamu maunya lewat mana? Lewat Tetan mau bang ke situ atau? Yang nanti kalau sampai di Mojadung, kamu bawa ayam, ayam kamu taleni, dicancang kakinya, ya, dicancang suwinya, biar enggak bisa lari. Caranya gini nak, berangkatlah kamu, kendaraannya sebelum berangkat kamu turun dulu letakkan ayam itu di pinggir sungai gunting kali gunting bismillahirrohmanirrohim aku gak ngdek ayam gak opo? <laughs> ini tadi ayam <laughs> saya gak meletakkan ayam gak meletakkan opoh itu bapak ibu sekalian harapannya ayam ini diterima oleh kali gunting ya Sicinya gunting itu, pak nah, kalau sudah kamu letakkan begini kendaraannya supaya lima dulu, neng sana, neng sana. Kalau sudah ayamnya gowon balik mulai. Gue lagi ngakali hukum, teman. Saking takutnya itu sampai seperti itu. Karena itu orang yang tidak beriman itu pak ketakutannya luar biasa dari berbagai aspek. Aspek apa saja? Dia ya, takut. Kalau orang beriman, tidak. Yang ditakuti hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain adalah sama makhluk. Sampai jin gak takut Pak kita? Pung jin itu loh, makhluk Allah yang sama dengan kita. Kenapa kita harus takut dengan jin? Sama dengan kita. Jika orang menghendaki dunia, kalau orang-orang kafir itu Pak Bu. Dikehi oleh Allah, diberi. contohnya Surat 11 ayat 15 dan ayat 16. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha wa fi ilaihim amaluha tiha. Wa fiha, fiha la yubkhasun. Nggerak. Dia sungguh-sungguh menghendaki dunia dan seisinya ini ya Allah kan? oh, diberi cara memberi Allah. Dengan sempurna, diberi dengan sempurna. Sempurna itu berarti kan enggak cacat? Ya, kan? iya, namanya sempurna, enggak cacat cukup itu wahum fiha gak dirugikan sedikit pun gak dirugikan woto sempurna diberikan oleh Allah karena usahanya namun karena mereka kafir karena mereka durjana kepada Allah ayat 16 Ulaaika fil akhirati tidak nah, di akhirat sesuatu pun Dan Bu. Yang didapat apa? Neraka tapi di dunia diberi sempurna oleh Allah hidupnya tidak dikurangi sama sekali namun di akhirat tidak mendapatkan kebaikan yang didapat hanyalah raka terus yang diusahakan di dunia kelihatan enggak kira-kira Allah berfirman dan jadi yang diusahakan di dunia habis bu. lenyap kalau dulu mereka pernah berbuat baik habis perbuatannya Tidak ada sama sekali berarti mereka hidup ini ada gunanya gak? gak ada, makanya disebutkan oleh ayat ini, di akhir ayat Dan sia-sia itu berarti enggak ada gunanya Pak itulah yang dikabarkan oleh Allah ketika orang itu tidak percaya pada hari akhir imbasnya seluruh perbuatannya tidak mencerminkan akan ada pertemuan dia di hari akhir yaitu hari kiamat maka amalan orang kafir itu bagaikan debu yang berterbangan sebagaimana di quran surat 25 ayat 23 Allah menyatakan wa qodimna ilama amilu min amali waja'annahu haba'am mansura dan nah, kami adhati istilah amal yang mereka bersihahat amal mereka kami hadapi Terus lalu nanti kan itu pakai debu Tahu Bapak Ibu debu? Debu ini kalau di sini nggak kelihatan. Menyen kalau kalau rumah itu ada gentengnya. Oke. Terus genteng itu ada kecil sekian. Ada matahari sinarnya masuk ke kamar. Ya. Eh? matahari sinar masuk ke kamar sinar itu yang diliwati sinar itu ada debu biar, biar, biar, biar, biar. penuh penalian nah, ya. ya itu seperti debu itu berterbangan jadi amalnya orang-orang kafir itu seperti debu itu ada manfaatnya nggak? diambil bisa enggak? Enggak bisa hilang, hilangnya itu seperti debu dijadikan oleh Allah dihadapi oleh Allah amannya orang kafir itu seperti debu berterbangan jadi tidak ada manfaatnya sama sekali makanya mesti takon mereka itu takon Mabu. mana saya dulu tuh punya dunia saya kumpulkan sekian miliar sekian triliun mana, kok tidak ada sampai sekali maa genaan Mana kekayaan saya dulu? Aku dulu tuh pernah menyumbang anak yatim. Saya dulu tuh pernah nyumbang di desa, pembangunan desa. Membuat parit. Membuat gerdu. Mana aku gak ada. Bilang. Kalau mereka punya apa? Punya kepangkatan, punya pengaruh di masyarakat. Menjadi penguasa di negara misalkan. Mereka akan juga menjerit. Balaka Ani Sultania. Mana kekuasaan saya dulu. Saya waktu berkuasa. Bisa membuat. Kebijakan yang bermacam-macam. Kebijakan saya dulu ada yang baik. Dirasa oleh masyarakat. Mana? Tidak ada. Karena mereka kaget eh, kayak dibunuh. Berterbangan. Allahuakbar. Berat ya? Karena ini, like, uang-uangnya tidak percaya pada hari akhir. Ya, ngeluntik ya? Bilang. Sama sekali apa yang dia ya, diusahakan di dunia. Bahkan, di surat 39 ayat 57 sampai 59 itu, Allah menggambarkan bahwa apa itu? Ketika orang itu dihadapkan kepada adab ingin kembali ke dunia autakula lau an hadhani la Ngomong, ingat. Okay. Oh. biar hidup ini le like kita ini mengikuti aturan Allah liwat Rasulnya itu nanti tidak akan berkata seperti ini Bapak. karena ayat ini ada hubungannya dengan ayat 56 di ayat ini agar supaya kamu tidak bicara tidak bicara sekiranya Allah beri petunjuk kepadaku, pasti aku jadi orang takwa, biar kamu tidak bicara seperti itu Terus yang kedua, autakulah okay. ada nah, apa, Biar tidak berkata lagi, melihat ada, ben nggak ngomong, biar tidak berkata apa. Jadi pertama, biar kamu tidak mengatakan, kalau saya diberi petunjuk, saya jadi orang takwa. Cek ha'mu, biar tidak mengatakan itu. Yang kedua, biar tidak berkata, kalau saya dikembalikan ke dunia, aku akan termasuk orang yang berbuat baik. Biar tidak berkata seperti itu. Karena tidak ada kesempatan lagi kembali ke dunia. Bala kode ja'atka zabeta biha wastakbarta minal kafirin. Allah membantah Apa itu pernyataan yang supaya mereka tidak mengatakan itu dibantah oleh Allah begini ya, bukan perkataan yang apa yang kamu lakukan seperti tadi no. sebetulnya sudah ada sudah datang kepadamu para kiai, para Ustadz para Orang-orang yang paham tentang agama sudah memberitahukan kepadamu, udah ada datang kepadamu keterangan-keterangan itu. Namun, sikapmu atau segala sikapmu terhadap mereka, ayatnya menyatakan, "Di sini masalahnya, kamu mendustakan." Dusta ini kenapa Apa, apa mendustakan? Tidak percaya? mendustakan itu ya menentang itu mendustakan mendustakan itu sama dengan gak ngereken itu juga mendustakan gak diajukan itu juga mendustakan kamu kan mendustakan nomor dua sombong makanya kamu ini ya sombong yang mendustakan karena itu kamu Tempatnya atau golongan kamu itu karena sombong, karena mendustakan. Allah menyatakan, "Wah, akuntabel kafir kafirin Kamu termasuk orang kafir karena menyombongkan tadi, karena mendustakan tadi. Ikuti apa yang diberitakan oleh Allah yang dibawa oleh Rasul agar supaya kamu tidak mengatakan, "Pelaku juga yang petunjuk jadi orang takwa." Kalau saya dikembalikan ke dunia saya akan berbuat baik, gak, ben, gak biar gak dikata seperti itu. Namun tidak seperti itu. Sudah datang kepadamu segala sikap kamu menanggapi orang yang memberitahu kepadamu tentang hari akhir itu, kamu mendustakan, kamu sombong. Makanya wong mendustakan wong sombong golongan bolongane wong lah. Kamu ini termasuk orang kafir. Ah, mumpung Gurung Pulau Panjang dibawa ke sana, ayo bareng-bareng Pulau -bareng, Panjang Soneyo ya. beriman kepada Allah, sungguh-sungguh mengikuti apa yang telah disampaikan di Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah kita ikuti, itu jenenge menghidupkan sunnah. Rasulullah menyatakan, Man manahya sunnati wakot ahabani pada siapa yang menghidupkan sunaku orang itu orang itu adalah cinta kepadaku waman ahabani dan siapa yang cinta kepadaku bersama dengan aku filjan nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada satu ayat B di surat 6 ayat 36 mudah-mudahan pertemuan ini di hidayah Allah subhanahu wa ta'ala ada pertanyaan mbak bu? oke mbak oke oke biasaan di desa adat okay. Okay. Okay. Okay. kalau ada orang menamakan dirinya seorang tokoh atau ditokohkan oleh orang sekarang tokoh itu ada banyak ya yeah. onok tokoh itu skillnya di bidang olahraga, jadi tokoh olahraga, ono tokoh di masyarakat sekilnya <coughs> di bidang <coughs> apa? mujubno pertemuan ya, pertemuan itu. tokoh masyarakat sih entengan mbak bu untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi ono jenenge toko agama. Kalau orang itu dikatakan toko agama, itu mestinya dia tidak keluar dari yang dilarang oleh agama. Itu baru mudin, mudinku imam mudin, imame agomo, imam mudin jenenge, imame agomo. Cuma uang uang ini La imam Imamuddin tapi Mudin. Makane nah, lek milih Mudin iku Pak Bu, lek milih imam mudin, wong sing pinter agama ya paling gak lulusan Mesir misalkan iku dijadene murid. Dia paham agama, nanti akan memberikan pencerahan kepada orang. jadi nah, paling tidak S2 lah, paling tidak yang minimal S1 tentang agama kalau dia jadi Imam Udin bisa mencerahkan ketika orang itu memberi pencerahan mengikuti adat kebiasaan yang ada di desa maka ikut jenengi mudin itu buruk dapat didayang karena masih mengikuti keadaan kebiasaan orang Primitif di desa itu, ngitung dino, misalkan, mengadakan larungan, mengadakan apa ini namanya? Oh nama? istilahnya kalau supaya ini langgeng, biar tidak diganggu oleh desa sini, namanya apa nama nih itu? Nah eh istilahnya macam-macam ya ada ruatan deso ada ngomongan <tentara> ini nih ah, sedekah bumi tak bu Mudin itu tidak seperti itu ye? jadi kalau namanya imam muddin itu dia faham tentang agama dan orang yang faham itu barulah dia dikatakan orang yang mendapat petunjuk tapi kalau begitu belum mendapat petunjuk itu membawa kesesatan dia sesat membawa orang sesat nonton bahaya pak bu itu besok nonsai, bu, kalau misalkan terjadi seperti itu iblis kan juga nolak iblis tuh nggak ngakoni kalau itu kesesatan yang dilakukan itu dianggap benar oleh mereka itu iblis eh, enggak, enggak mengakui bahwa itu benar, udah. contoh ke, Di surat Ibrahim surat 14, oke, di ayat 22 itu ada kalimat setan, lama dan berkatalah setan artinya pidato setan. Lama kudial abrur terkala perik perkara hisap telah diselesaikan pidato nih innallaha Inna Allah wa Taqwa dalhak. Jadi iblisiku pidato ya anda, pidato yeah. ini bahasa Arab bisa, yeah. bukan berarti lek like, muni ayat niki pidato nih iblis kuloh iblis buatan mbak bu, <laughs> niki <laughs> pidato nih iblis mene mene ku muning ini iblis itu Allah Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar Siapa yang berbuat baik surga Siapa yang menentang Allah neraka benar itu bawaum hukum tetapi aku pun juga berjanji kepadamu tapi janjiku menyalahi menyalahi aku menyalahi janjiku kamu berbuat buruk, kamu berbuat sesat, kamu anggap baik. Iku janjiku. Kesesatan itu kamu anggap baik karena dilakukan oleh banyak orang. Iku janjiku. Sesat itu. Tapi aku tak aku menyalahi janjiku. Jadi kamu merasa baik itu enggak baik itu. Bahasa bebasnya kan. Wahmakan Ali min Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku kepada kamu. Aku saya enggak berkuasa untuk kamu. Ilah anta autuqum, kecuali aku dulu hanya mengajak kamu. Kamu saya ajak untuk berbuat maksiat, kamu anggap bahwa perbuatan maksiat itu baik. Aku mengajak kamu. Pas saya li lah kamu gelem tak Saya hanya mengajak tok, kamu mau mengikuti ajakan saya. Oleh karena itu falatalumuni. maka kamu jangan menyalahkan aku. Walumu ang fusakum salahkan dirimu sendiri. Mau aku ngajak to, kamu tak mau saya ajak. Gak gergetna nggak no, gitu tadi. Rasanya kayak diajak-ajak. Oh yo rasanya, Oppo bener bener loh. Tapi ternyata ambil iblis di tolak. Salah itu. Eh takkan Dani bahasa bahasa ya, bebasie bagus. Sesungguhnya sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kamu ketika kamu menyekutukan Allah dengan aku kamu mempersukutukan Allah dengan yang lain aku salah, aku Iku salah itu, perbuatanmu itu salah sejak dahulu itu mempersukutukan Allah itu Aku tidak membenarkan. Berarti kan salah kan? Aku tidak membenarkan itu. Tapi kamu nganggap benar. Kamu sungguh-sungguh dalam berbuat kesalahan itu. Maksudnya, Iblis ini. Iblis niku Disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Pasti terjadi enggak? Pasti. Allah tidak akan menulayani janjinya Allah kalau sudah berfirman tidak akan ada yang salah semuanya tidak diragukan semuanya benar firman Allah ini Quran awal awal ini alif lah amin dari kal kitabu la bafi ini kitab la roiba tidak ada keraguan dalam kitab ke dini, Tolong melucus, tidak ada keraguan di dalamnya jadi bacaan apa saja yang ada di dalam Quran itu tidak ada satupun yang meragukan semuanya benar Ini yang pertama yang kedua Pak Bu namun diikuti ngeteniku. besok akan dihadapkan oleh Allah dengan siksa ae kalau ngikuti Pak Bu. Ya mereka akan melepaskan diri contoh nih Di surat 2 ayat 166. Ittabarru alladzina tu'minu alladzina tatba'u wa ra'aul adzaaba wa taqata'u bihim asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Semelo nek donya iki Ya. Sing sing iku sing diikuti berlepas diri sekarang saya tidak bertanggung jawab adab akan mengancam kita semuanya napsi-napsi urusanmu urusanmu urusan urusan ketika itu segala hubungan antara mereka terputus yang biasanya biar nasali api nontunyo saya ingin terputus urusanmu urusanmu urusan urusan kau biar melo aku salamu dewi melo aku gak ngonawak melo tak mengaruhi tok kau gelap Iki urusanmu, urusanmu, urusanmu ini akan ada adab yang mengancam kita pak bu kayak kira-kira terjadi nonton misalkan awai dewi tahu mengikuti nonton kira-kira mesti mesu-mesu kan iya mesu-mesu gak enak pak bu mesu diikuti-ikuti asa iki berserah diri, apa? Berlepas diri, akhirnya besok akan singikuti baku, singikuti mukunginya, nih, Pak. Kolak, ladinata sing sing mengatakan, ini. Seandainya kami nanti kembali ke dunia, seandainya kembali enggak, dah. Seandainya kami nanti kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas diri pada kami. Ngomong apa, Ibu? Ngomong apa? Bisa kakadungin katut. Apa yang dibicarakan? Tidak ada gunanya. Nah, seperti ini Allah menyatakan gini. Ayo, diikuti, berlepas diri karena salah jalan. Singikuti saya komentari dulu. Allah menyatakan alaihim. demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya mereka menjadi sesalan bagi mereka sesal saya ini biar waktu di dunia seperti itu saya menyesal jadi sesalan lalu orang itu kalau di neraka keluar nggak kira-kira Allah menyatakan dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka naudzubillah semoga-moga pertemuan ini diberkahi ya Allah SWT. kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah amin subhanakallahumma rabbana maaf